soal nih, ni mana iya, lu ngerjain PR nih, apa ya? apa ya? Uh, bisa banyak tau, tanya nih aku tanya aja PR nih, gak tau apa lagi aku tulis nih, apa yang aku tulis gara-gara kejut tadi, Tok apa ya? ingat diwe, oh, ademate PR yang deka nih? iya, kamu tau bantuku nih, ngerjain ya sama-sama, kawan gak dibantu, saling membantu kan, kayak, ngelus-ngelus ng seorang dulu dulu lu tahu suruh surut soal cerita ku tulisnya cerita bernard nih ha soal MDK, suruh surut soal cerita dulu nih soal cerita surut cerita ku bikin cerita bernard nih aku tahu ko soal endeka ngapain kan mau, mau cerita nih oh ada harus tulis lah soal cerita di bawah ku bikin soal cerita bernard ah cuman ini aku udah tahu lagi ini maksudnya perintah Gimana cerita? Ape cerita? Bi ngitung ikan likan. Cuman hmm, ngapaliku kan, datang-datang ke urang, ngikut-urang. Sibuk kuy udah ya. Eh, hmm, bantu aku nih. Hmm. Kan lagi ngapain, sudah ke sini minta tolong kalah ngerjain tugas. Uji sama-sama. Ini mapel ini tugas kan nih. Caro bener oke okay, kan nih. Nih soal lah. Sebutkan yang dimaksud dengan hewan mamalia. Ula uh, pel, ula pel kalau lu, lu mikir. Ha, ku tahu nih, ku tahu. Ate. Hewan yang namanya mamalia. Mamalia. Ah, tulis, tulis Pak, lah hewan yang namanya mamalia e lah pegi soalnya dan apa sebutkan macam-macam hewan mamalia belum belum hmm apa adik kan tetangga kita kemarin oh namanya ma lia kan ah jadi siapa aja dia santi santi santi lah <tuh> nama kawan kita lia yang di sekolah tuh nama mah ropi a ropi a ropi a cepat cepat heng ini lo ah, ah. ah. pergi kan? nah, ah yang kita ketemu di laut tengah muket to sampai kawan kita yang lia super jiro nama mah ro memet memet memet memet jadi cepat lah ah tunggu aja nih tak lah lah tahu di kapri tiga jawaban ini masuk akal nih ya? Apa yang tidak baik aku ya. ah, oh. ketika kan, uh, ini? Ini kawan-kawan itu ngulong Kada soal ngantuk, tukar jawab yang kubli Apa? Mana soal? Ini takut, dia penting nggak apa-apa Mana soal? Kita tuliskan buatlah apa ini cerita bahwa ini, tanda mana? Ini aku tulis Bernad di O Mana jadi salah cerita Apa itu si Bernad? Mami, Udi, aku udah tau gak gitu, cerita Matematika yang lu cerita Aku tulis cerita Bernat Cerpet, apa ya? gitu tahu tau Soal MTK Suruh mau cerita Mereka ini dia amengku gede-gede Cari Google, cari Google Kita sekolah ini Pening kepalaku Mbak Google kena, di Paketku, Dik, Dik Ya, ini Apika, Dik, di Spot, ah? Beli paket oh, deh apa? Nah, ini loh harga paket Gila harga paket Oh anak pegawai ya? Eh... Ini ya, kita ngutak pakai imajinasi, inspirasi, Pertau kita tahu Kita tahu, kita lihat alam, kita lihat PC Sudah, tulis apa yang jadi Cerita Mana ini bank, Niel? Tidak, aku, itu juga ya? Ketika itu, aku menunggu, aku menunggu janji disini biasa lah janji kawan ngerapet aduh ya iya bukan ya ngejut bayi dateng dateng ngejut orang oke jiat ika tadi kenyebut namaku nih kawan kan ya iya lah ika kenyebut ibeng-ibeng nih oh kenapa kesini dok kata ika ngerjai tugas Tugas ikak Kak, berdua gue lah. Aku udah deh, cok. Kau wah, bergabung BK. Kak, bantu aku pun. Oh, tugas, itu gas nih. pun. Bisa ya deket? Oh, sini mah Oh, nah, orang di W, di tadi. Kata Ini ya, Bang. Mama, mama, mama. Awas, busuk sampah kan? Kan, bising. Ayo, ada, Bang. Kadok ning ngong neh, tani Dia Ah, ke... ah ngomong. Ya. <suara> <suara> <suara> <Jarketizme> <suara> benar tangan-tangan pulpenku. Uh, Datang-datang Oh. Yeah, pulang-pulang Nah, nah. Kok kawan memang tentu dah kerja tu yang talu baru kunyut enda betul bener di duka bukan nih kerja yang kato ngapa eh di bank ngke ke giat awas kawan wong agi ngke deh anu awas serta agi udah penekika lah awas udah udah selesai sudih semua lo belum yang mana yang sudah? Ya, yang ini kak kapan negara Jepang men menyerang menyerah pada perang dunia saat negara api menyerang. <tuk> Bener, dek. tulis benar deh tulis benar tulis ya tadi aku tulis ukuran tulis tulis ne ne ne ne ne apa sih? Uh, uh, Udea kapan -ka -ka -ka -ka pe -pe perang di Pono Tonogoro terjadi pada tahun 1825? sampai... sampai selesai lagi tidak percaya tulislah yang tidak tulis benar, benar lagi jahat itu lagi uh, apa itu salah aku nak tahu? Gila merajuk, merajuk, ratu-ratu, waika. Lagi nak dapat Aku pintar. dia sebut pelajaran ikat. Aku tahu, aku tak. Aku tak. Aku tak. Aku tak. Aku tak. kawan lagi Aku tak. Aku tuh? Aku lagi teman makasih Aku tak. Aku tak. Aku tak. Aku tak. Aku tak. Halo. Yang kacau terus dilum. Lala, ape kurangku? Kak tadi sudi-sudi aku tingok, kamila sudi. Pintar kak Kiriku. Ku mentuka tri yang Nang Saya mau ngomong ikak neh. Tapi tapi kir sekolah gitu Duh, kan jauh, ya Kantin kan. Kak kantin tiap hari. Ya bang, nah, ini TPR pulas udah WC tiap jam, Kak Makan, mak makan nih, bayar suai Tau Mulut-mulut, kurang ajar nih, Kak, nih, Eh Ini oh, agak berbule, lah Nah, Kak tahu Kami nih gelap, mana tahu, Kak Macam apa baik, Kak? Ka -ka Kami, macam-macam intel Mulut-mulut Batisah, tinggi Mungkin okay, dek ngaco Ruka maco. ngaco Kawah, kalau orang nikah, kalau aku pulang orang dek yang makan Kalau ni, kalau nikah Eh, merajuk Ini tu Cuman, macam mana ya? ah, je dia? Tau, ikut, maik, maik Duk, ya? Eh, cekan pacatnya adik di Google kan?